Baik, eh, mohon izin sharing Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama terkait dengan proyek kami, saat ini kami ada tujuh lokasi proyek di HPU dan HPMU. Yang pertama kami ada di Maluku saat ini di PT. Trimegah Bangun Bersada. Kemudian di Kalimantan Barat ada di Citra Mineral Investindo, di HPMU Said Kendawangan. Kemudian di Malinau kami ada PT HPMU Jobsite AMNK, Atamat Naha Kramu. Kemudian di HPU sendiri ada 4 Jobsite yang saat ini beroperasi. Di antaranya di Kalimantan Tengah, di PT Marunda Gera Mineral atau HPU Jobset MGA. Kemudian di Kalimantan Utara ada PT Peswana Katilistan Nusantara atau HPU Jobset KMO. Dan di Kalimantan Timur ada dua Jobset saat ini. Di PT Karya Usaha Bertiwi dan PT Santan Bara, kebetulan lokasinya berdekatan. Dan di HPU Tambang Damai yang ada di Kota Timur. Untuk klien kami saat ini, Bapak dan Ibu, ada Harita nikel Harita Buksit, kemudian MNK, Harum Energi ini yang menaungi karya usaha Pertiwi dan santan bara, kemudian Tambang Damai yang saat ini kebetulan saya berada di Jobset Tambang Damai ya, dan di HPU MGM dari MGM Gold Group dan Pesona Katilistan Nusantara. Ini sekilas proyek kami saat ini, Alhamdulillah, meskipun saat ini kita semua sedang dilanda pandemi, tetapi semoga semuanya segera berlalu dan kegiatan tambang kita bisa berjalan lancar lagi. Kemudian kami lanjutkan, gitu ya. Kenapa awalnya di tempat kami ini? merancang ya untuk millennial campaign karena yang pertama dari komposisi manpower Bapak dan Ibu. Saya kira tadi ada baby boomers gitu ya yang 56 tahun up kalau Pak Tribujerso ngendikan kolonial gitu ya. Ternyata ada beberapa Bapak-bapak senior yang turut hadir di S3 milenial Campaign ini terima kasih Bapak Pak Saud Pak Tribujerso yang semangatnya kalau Pak Adi bilang harusnya milenial ini gak boleh kalah ini jadi kita sebenarnya kalau dikategorikan sesuai dengan klasifikasi generasi per tahun lahir kalau yang saat ini umurnya 56 tahun up itu kita sebutnya baby boomers baby boomers ini kalau kita nyebut seperti uh, orang tuanya orang tuanya Orang tuanya generasi X lah gitu, jadi generasi yang saat itu lahir masih kerja kelas, gila kerja gitu ya, kerja keras, kemudian belum ada teknologi. Biasanya cerita beliau-beliau, baby boomers ini sekarang itu sudah nggak seperti dulu gitu ya, zaman dulu belum ada teknologi, mau jumpa harus pindah ke sana kemari, belum ada video call gitu kan, ya. sekarang sudah dimudahkan dengan teknologi-teknologi yang ada. Kemudian yang kedua, generasi X. Generasi X ini usianya 40-55 tahun. Kalau kami prosentasekan, saat ini di Project set HPU Tambang Damai sendiri, itu tidak ada baby boomers. 23% dari karyawan itu merupakan generasi X. Yaitu karyawan dan karyawati yang usianya 40-55 tahun. Awal-awal generasi X ini lahir, itu baru baru penggunaan PC ya, ada video games, TV, kabel, internet dan lain sebagainya. itu awal-awal ditemukan dan dipublikasikan. Kemudian yang kedua generasi Y atau generasi milenial yang saat ini umurnya adalah 26 sampai 39 tahun. Nah ini Menempati prosentase yang paling besar memang di perusahaan kami saat ini. Di salah, ini data kami ambil dari salah satu subset kami. Gitu ya. Dan saat ini kalau kami menyampaikan generasi Y itu adalah jabatan-jabatan yang saat ini sedang duduk di perusahaan di level foreman, level supervisor, level superintendent, dan itu didominasi rata-rata oleh generasi Y. Generasi X itu sebagian kecil dan yang menempati set manajemen saat ini. Ini di generasi X. Setelah generasi Y, ini ada generasi Z, Bapak dan Ibu. Generasi Z ini disebut juga I-Generation atau Internet Generation. Ini setelah generasi milenial nanti akan ada... Yang mengisi perusahaan ini sudah generasi X digeser, kemudian isinya generasi milenial dan generasi internet. Generasi internet ini hampir memiliki kesamaan dengan generasi milenial, tetapi mereka lebih lebih lebih multitasking lagi daripada generasi milenial. Nah saat ini di perusahaan kami ini. Komposisinya generasi internet ini atau i-generation ini ada di 21 persen dari lulusan-lulusan universitas yang baru gitu ya. Nah setelah generasi internet itu ada generasi alpha dan bapak dan ibu. Generasi alpha itu umurnya di bawah 9 tahun. Generasi alpha ini mulai dari lahir sudah lihat orang tuanya pegang smartphone, bahkan di usia satu tahun sudah bisa video call dan lain sebagainya. Nah ini tentunya nanti sudah mulai bergeser pengisi-pengisi eh, perusahaan ini. Gitu. Nah, saat ini kami sedang eh, mengembangkan, merancang, dan terus eh, meraukan improvement untuk millennial-millennial campaigns yang ada di perusahaan kami. Seperti itu. Oke, kemudian eh, yang kedua, yang kedua ini adalah untuk maintenance untuk internal group communication nah biasanya saya yakin di semua perusahaan sudah mempunyai uh, grup komunikasi masing-masing internal gitu ya nah celakanya kalau grup itu sampai dengan saat ini hanya isinya notifikasi insiden aja ini gitu atau grupnya selalu holor saat ada insiden kemudian BOD comments di situ kemudian ada yang uh, dimarahi dan lain sebagainya. Nah, ini uh, awalnya memang biasanya grup-grup internal itu kalau ada yang mau posting itu malu-malu atau takut salah dan lain sebagainya. Nah, uh, kemudian inisiatif dari Pak Adi sebagai manajer kami uh, memberikan challenge bagaimana kita bisa merubah salah satunya adalah suasana grup kita yang dari laporan insiden aja gitu kita rubah menjadi Uh, millennial Games, Millennial campus yang bisa diisi oleh set-per-set. Set, gitu. Jadi sudah bergeser paradigmanya. kalau dulu grup berbunyi, waduh pasti ada insiden gitu ya. Tapi kalau saat ini uh, bisa kita pastikan kalau ada grup berbunyi itu ada informasi baru yang bisa kita baca. Kemudian ada inspirasi baru yang bisa kita contoh dan lain sebagainya. Tentu dari rekan-rekan milenial yang ada di set masing-masing. Kemudian uh, yang selanjutnya ada customer perspective karena memang uh, 50% lebih adalah kaum milenial yang saat ini ada di uh, perusahaan kami. Ada beberapa diskusi yang kita jalin. Gitu. Ini beberapa contohnya, boleh nggak sih Pak kalau kita ini buat kampanye KPLH atau kampanye safety dalam bentuk pantun, lagu, video, dan lain sebagainya. Uh, Memang ini ide-ide ini pun munculnya dari rekan-rekan kaum milenial sendiri. Kemudian Pak boleh nggak sih kalau semisal kami ini buat media sosial atas nama set, kami buat Instagram, kami buat Facebook, kemudian kami buat channel YouTube. Tetapi nanti videonya video-video set, silahkan, ndak masalah. Artinya kami memang menampung beberapa beberapa saran yang memang itu applicable dan bisa kita terapkan kemudian tantangan juga sebenarnya saat Pak bisa enggak kalau semisal safety accountability program kita itu kita buat online kan sayang ini kita buat kertas numpuk banyak dan lain sebagainya gitu kan awal-awalnya dulu kami berpikir bagaimana caranya ya gitu ya karena pasti perlu biaya pasti perlu tenaga ekstra dan lain sebagainya nah Bapak dan Ibu semuanya Salah satu yang akan kami sharingkan di sini, milenial millennial campaign yang kami lakukan, banyak yang tidak mengeluarkan biaya pakai platform-platform gratis yang sudah disediakan oleh provider kita, seperti Google Form dan lain sebagainya, nanti di belakang akan kami tampilkan. Oke, selanjutnya, saya lanjutkan. Ini adalah millennial campaign kami yang pertama. Jadi ini uh, mungkin di beberapa perusahaan saya yakin sudah diterapkan. gitu ya. Tetapi untuk bapak-bapak uh, semuanya yang masih belum ada aplikasi sendiri di perusahaan. Gitu ya. Sebenarnya ada peluang untuk rekan-rekan kita dari mahasiswa teknik informatika atau yang lainnya bisa kita karyakan untuk uh, tugas akhir mereka di tempat kita. Gitu. Tetapi kalau di HPU sendiri, kami mempunyai aplikasi namanya HAPGO. Ini aplikasi berbasis Android, PTHPU dan PTHPMU yang dikembangkan oleh software engineer perusahaan sendiri. Jadi semua function bekerja sama dengan software engineer, kemudian kami berusaha menuangkan informasi-informasi mengenai operasional, mengenai teknis, kemudian mengenai keselamatan, itu dirangkum menjadi satu aplikasi dan itu bisa diakses oleh semua karyawan. Tentu saat kita membuka HP, gitu ya, saat membuka HP, selain membuka WhatsApp, membuka sosial media yang lain, bisa mengakses informasi-informasi perusahaan. Di sini kita bisa lihat kalau uh, menunya bisa Bapak-Bapak lihat, ada GoPay. GoPay ini adalah untuk transaksi di finance kami. Kemudian GoAudit ini adalah dari corporate audit kami. Kemudian GoPro ini adalah dari production report kami. Go Zero ini adalah untuk uh, portal keselamatan jadi spiritnya yang kita tanamkan kepada operasional Go Zero, Zero ini adalah artinya Zero Incident kemudian GoMax GoMax ini adalah uh, portal untuk rekan-rekan plan dan maintenance kemudian Go Head ini salah satu portal terbaru karena kondisi pandemi kita bisa melakukan uh, daily head check Kemudian, monitoring status karyawan saat dia melakukan uh, assessment, self-assessment, apakah dia dalam keadaan sehat atau sakit. Bapak-bapak nah, dan ibu, untuk Habku sendiri, ini juga masih dalam pengembangan. Gitu ya, masih dalam pengembangan, masih ada beberapa opportunity untuk disempurnakan dan ini menjadi tantangan juga bagi internal perusahaan kami bagaimana bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh customer kami yaitu kalau Pak Adi bilang stakeholder di perusahaan kami Oke, selanjutnya uh, saya lanjutkan nah ini uh, mungkin Bapak dan Ibu pasti saya yakin punya uh, report tersendiri entah itu weekly report yang sering kita lihat grafik itu muncul tetapi gitu-gitu aja gitu ya, hmm. ada uh, bentuk grafik yang kotak oh, kemudian isi-isi saja gitu ya nah kami juga mencoba untuk di report-report yang kami tampilkan itu menggunakan millennial dashboard jadi hmm. bukan hanya grafik-grafik biasa, tetapi kami membuat uh, membuat kombinasi antara grafik dan gambar, dan ini bisa dibuat di Excel masing-masing Bapak dan Ibu. Artinya tidak memerlukan biaya, hanya kita mengotak-ngatik mana gambarnya, kemudian nanti kalau kita masukkan data ini. Semua gambar bisa berubah sesuai dengan aplikasi yang ada di Android maupun di iOS. Tetapi memang platformnya adalah dari Microsoft Excel. Nah ini saya yakin kalau Bapak dan Ibu saat ini punya kaum milenial di Departemen HSE, Excel hmm. ini hampir dikuasai oleh semua kaum milenial, dan saya yakin kalau Bapak dan Ibu mengasih tantangan, memberikan tantangan kepada mereka, eh pokoknya saya mau uh, data yang seperti ini, saya yakin itu akan jadi. Gitu. Karena pada dasarnya kalau kaum milenial sendiri itu kalau semisal diberikan tantangan, dia akan berusaha untuk bagaimana menyelesaikan dengan baik gitu. Dan ini nggak perlu biaya karena platformnya bisa menggunakan Microsoft Excel yang ada di uh, komputer atau laptop masing-masing. Bukan hanya dashboard-dashboard yang uh, sifatnya mau report, tetapi kalau semisal kita mau buat uh, laporan di portal-portal internet juga bisa menggunakan uh, dashboard dari Microsoft Excel sendiri, Bapak dan Ibu. Oke, okay, selanjutnya. Uh, kami lanjutkan. Nah ini yang di share Pak Adi setiap pagi, gitu ya. Pak Adi juga melakukan di internal grup kami di uh, beberapa grup WhatsApp. Ada PUD di situ, ada semua set management di situ, gitu ya. Setiap pagi uh, Pak Adi itu melakukan penularan energi positif, gitu ya. Jadi saat pertama kali kita buka HP di pagi hari sudah muncul. Leadership Coach dari Pak Ade dan itu menularkan ke set-set project set kami Bapak dan Ibu. Jadi di project set itu ada lagi nanti inspirasi. Oh saya punya quote hari ini kami share. Jadi hal yang dilakukan Pak Ade ini disharingkan oleh Bapak Bapak Direksi kami, Bapak Bapak BOD kami. Bahwasanya yang dilakukan Pak Ade ini juga dilakukan oleh Pak. Lim Gunawan, Pak Lim Gunawan ini salah satu, salah satu stakeholder di Harita Group. Jadi saat Pak Lim Gunawan membangun smelter, beliau juga melakukan hal yang sama, setiap pagi menularkan energi positif melalui sharing-sharing leadership code. Jadi kalau semisal Pak Adi lupa pagi hari itu, kami merasa ada yang ganjil, loh. kok Tumben Pak Adi belum share code ya? Jadi ada yang dilihat. Kalau mungkin bapak-bapak juga merasakan di Indomaret atau Alfamart gitu ya saat pertama kali masuk, selamat datang di Indomaret, selamat datang di Alfamart ya. Kalau kita masuk, kok nggak ada yang ngucapin selamat? Tuh rasanya gimana gitu? Nah itu sama pak, mempengaruhi alam bawah sadar. bawahnya kita sering nge-share sesuatu, kalau kita nggak nge-share itu ternyata ditunggu-tunggu. Oh apa yang di-share pak Ade ya pagi ini ya? Leadership-nya code apa ya gitu. Jadi bukan hanya di grup. Uh, APKPI All of board, tetapi di internal grup sendiri pun, Pak Ade juga melakukan hal yang sama. Oke, kami lanjutkan, Bapak dan Ibu. Kemudian, ini safety accountability program yang kami ceritakan di depan tadi. Ya, di tempat kami, safety accountability program itu ada tiga: ada inspeksi umum terencana, atau kami singkat menjadi IUT ada observa, uh, observasi tugas berisiko tinggi, kami singkat menjadi OTT, dan ada yellow card, atau di tempat lain hazard report, atau green card, dan lain sebagainya. Nah, awal mula kami membuat SAP online ini, ada tantangannya, bagaimana ya kita biar tetap memenuhi kaidah uh, di SDN, membuat dan mendatangani hasil inspeksi pemeriksaan dan pengujian. Kemudian kami coba otak-atik-otak-atik, otak dan bisa gitu. Ketemu ada salah satu tautan online signature ya. Ini saat kita buat SAP, kemudian tetap bisa kita lampirkan tanda tangan di sana. Artinya walaupun SAP itu dibuat secara online, dia akan tetap terverifikasi siapa yang melakukan dan ada tanda tangan orang per orang yang melakukan SAP tersebut. nah Ini platformnya dari Google Form, Bapak dan Ibu semuanya bisa kita akses secara gratis dan ini connect dengan uh, akun kita jadi akun kita yang kita daftarkan kita bisa membuat google form seperti bapak dan ibu saat uh, mendaftar s3 kali ini tadi kan ada kolom bit.ly gitu ya kolom bit.ly itu kita bisa membuat alamatnya sama gitu jadi bit.ly itu salah satu uh, portal untuk mempersingkat URL, semisal so, kita menggunakan uh, Google Form ini, alamatnya nanti akan panjang, tetapi nanti bisa kita rubah sesuai dengan kehendak kita. PT, XXX, itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, okay, selanjutnya uh, setelah SAP Online, dari masa pandemi ini sendiri juga ada muncul komunikasi baru yang terjalin antara Project Set dan HO. Ini ada HORAS, Bapak dan Ibu. HORAS ini HSE Olah Rasa. Ini dilakukan oleh Project Set dan dengan Corporate HO. Dilakukan setiap satu bulan sekali semua Project Set. Akhirnya ramah-tamah. Jadi bukan hanya membahas pekerjaan, tetapi membahas hal-hal yang uh, sifatnya menjalin rasa antara Corporate dan Project Set. Dan ini alhamdulillah efektif karena semua orang bertemu di Horas ini. Semua mulai dari superintendent, dan supervisor, kemudian admin, semua bergabung, kemudian saling tatap muka dengan Pak Ade, dengan rekan-rekan yang ada di corporate. Kemudian kami lanjutkan, ini ada juga fakta KPLH. Fakta KPLH ini adalah salah satu media kami media kami untuk mensosialisasikan atau uh, merefresh kembali prosedur-prosedur kemudian aturan-aturan peraturan perundangan kemudian dari internal sistem manajemen kami sendiri kami ada uh, Sistem manajemen keselamatan pertama internal yang kami sebut Pancanirbaya, kemudian ada traffic management manual, ada mobilization book manual. Itu kami refresh setiap hari di grup WhatsApp Bapak dan Ibu. Jadi ini bentuknya bisa masing-masing setiap job site, ada yang berbentuk gambar, ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk tulisan, tapi kontennya tetap dia melakukan refresh atau dia melakukan sosialisasi dari standar ataupun Prosedur yang dimiliki oleh perusahaan, jadi sambil mereka membuat kreativitas, mereka juga menyebarkan informasi-informasi standar yang sudah ada di perusahaan. Tentu, dengan beragam cara, ada yang dalam bentuk seperti yang Bapak lihat, Bapak dan Ibu lihat fakta KPLH, kemudian ada dalam bentuk video dan lain sebagainya. Kemudian, Bapak dan Ibu dilanjutkan. Pesan KPLH pengawas, ini minimal eh, Pak Ade waktu itu men kepada kami bagaimana setiap hari ada satu orang pengawas yang memberikan pesan keselamatan. Dan itu kita publis. Gitu ya. hmm. Ini mana Pak Ya, ya. karena kalau semisal kita kita hanya pesan keselamatan dari orang HSE saja gitu ya atau pesan keselamatan dari set manajemen saja ya orangnya itu-itu saja gitu kan. Tetapi kalau kita pikirkan saat ini ada 100 pengawas gitu ya. Artinya dalam 100 hari kita punya 100 pesan itu. Dan minimal dia tidak akan lupa apa yang diberikan pesan keselamatannya gitu. Minimal dia menjalankan apa yang Uh, pesan yang disampaikan dan ini efektif uh, diperlakukan di perusahaan kami dan ini bisa dilakukan secara gratis itu artinya kita ketemu sama pengawas Bapak kita ngobrol kemudian uh, sharing dong pesan keselamatan sampean apa yang bisa sampean berikan kepada kami untuk kami share gitu kan dan itu juga lebih mengenai gitu kan oh ternyata foto saya dipajang kemudian uh, pesan saya Di posting, di media sosial dan lain sebagainya. Dan itu lumayan efektif, karena salah satunya pesan dari Presiden Direktur untuk corporate HSE adalah meningkatkan atau menambah agen-agen lagi, agen-agen keselamatan di lapangan. Nah, salah satu caranya kami melibatkan pengawas dalam memberikan pesan-pesan keselamatan yang akan kami bagikan. Kemudian selain pesan pengawas, kami juga ada pesan dari uh, operator atau mekanik. Gitu. Ini setiap set bisa berbeda-beda namanya, Bapak dan Ibu. Ini kami ambil salah satu dari job set damai. Ini namanya Plasma. Employee Daily Safety Message. Jadi di Plasma ini ada operator, ada mekanik yang setiap hari kami mintai uh, pesan keselamatan. Gitu. Jadi... Kami juga ada program mekanik dan operator teladan. Di sana dari 541 orang yang ada saat ini di jobset, itu ada terkumpul 22 orang agen. Ada 10 mekanik dan 12 operator. Setiap hari mereka memberikan pesan-pesan keselamatan. Nah, selain dari mereka, kami juga melakukan gerilya di area kerja. Kemudian saat kami bertemu dengan mekanik atau operator, kami mintai pesan keselamatan. Artinya kalau setiap hari minimal ada satu orang yang memberikan pesan keselamatan, dalam satu bulan sudah 30 orang. 30 orang memberikan pesan keselamatan dan minimal dia melakukan apa yang dia pesankan kepada orang lain. Nah Tujuan kami memang salah satunya adalah bagaimana semua orang itu memiliki tanggung jawab bagaimana setiap orang itu memiliki kepedulian, keselamatan baik bagi dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Nah, bagi operator dan mekanik teladan, mereka juga wajib melakukan share di sosial media mereka, minimal sebagai status WhatsApp. Jadi dari program operator dan mekanik teladan, setiap hari mereka melakukan update status dengan pesan-pesan keselamatan mereka. Nah harapannya dengan mereka melakukan share pesan-pesan keselamatan mereka di statusnya mereka masing-masing, mereka akan dibaca oleh teman-teman yang lain, rekan operator yang lain, rekan mekanik yang lain, dan uh, akan tumbuh rasa kepedulian dari hal tersebut. Tuh. Kemudian kami lanjutkan, selain pesan dari pengawas, kemudian pesan dari karyawan, operator atau mekanik, kami juga ada pesan dari keluarga. Jadi kami menyebutnya HSE Love Motivation. Ini alhamdulillah banyak partisipan, gitu ya. banyak orang yang datang ke. Kantor kami setelah cuti ataupun pas jam istirahat, gitu ya. Minta tolong dong buatin pesan ini dari keluarga saya. Ini fotonya, ini pesannya ini gitu. Ada yang dari istri, ada yang dari anak, ada yang dari orang tua, gitu ya, ada yang dari keluarganya. Nah, ini kemudian setelah mereka memberikan pesan dari keluarganya, kita cetak atau kami cetak dalam bentuk kartu, dan kartu itu nanti digantung di ID card masing-masing. Dan ini cukup memberikan pengaruh yang luar biasa bagi keselamatan pekerja kami. Karena memang yang kami tanamkan di awal, kita di sini sama-sama jauh dari keluarga, sama-sama remote area, sama-sama mencari nafkah. Buat apa saat kita pulang tidak bisa ketemu dengan keluarga kita dalam keadaan sehat dan selamat. Jadi salah satu endorse kami yang terbesar untuk keselamatan awalnya, mulanya, itu berasal dari keluarga masing-masing. Kalau keluarganya sudah paham, oh, pekerjaan di lapangan ternyata seperti ini. Ada risiko seperti ini. Insya Allah, juga akan uh, memberikan energi positif. Gitu artinya, uh, kalau semisal malam, waktunya istirahat, juga tidak ada telepon, atau semisal masuk shift malam, siangnya juga tidak diganggu untuk diajak komunikasi dan lain sebagainya. Nah ini mungkin kalau zamannya Pak Saud, Pak Dwi ini ditanya keluarganya, dulu kerjanya apa di tambang? Ya pokoknya kerja di tambang gitu ya. Nah, kalau kita saat ini berusaha melibatkan keluarga juga untuk memahamkan apa tugas-tugas karyawan, apa tugas-tugas pekerja tambang, bagaimana risikonya agar si pekerja tambang sendiri bisa bekerja dengan aman dan selamat. Jadi kemudian ada juga Pantun kapela Bapak-Bapak. Ini awalnya Pantun Keselamatan ini bermula dari salah satu Project set kami yang ada di OBI, di Maluku, dan sekarang menjadi budaya di semua set. Gitu ya. Jadi semua set hampir setiap hari itu melakukan share Pantun-Pantun Keselamatan. Ada yang kaitannya dengan pekerjaan, ada yang kaitannya dengan keluarga, tetapi tetap intinya adalah masalah keselamatan. Dengan foto-foto mereka yang ada di unitnya masing-masing, kemudian foto keluarganya, foto area kerjanya, foto unitnya. Dan itu cukup antusias. Ada orang-orang yang setiap hari melakukan share pantun keselamatan untuk dibagikan kepada semua orang. Baik, kemudian selanjutnya ini ada icon atau komik KPLH, Bapak-Bapak. Ini Nah, ini bisa kita buat juga dengan gratis, kalau kami di HPO itu pakai platformnya dengan Corel Draw. Nah, dengan Corel Draw ini kita bisa membuat icon sesuai dengan perusahaan kita masing-masing, kita bisa buat baju, kita bisa buat gambar orang, dan lain sebagainya. Dan kalau Bapak dan Ibu punya milenial di staf Bapak, saya yakin ini nggak sampai satu minggu mereka sudah bisa membuat ini, Pak. Dan ibu, karena memang ini banyak tutorial yang sudah disebar di internet, gitu ya. Kalau bapak dan ibu penasaran mencari, nanti bisa diklik teknik vektor atau teknik trace di Corel Draw. Nanti dia akan muncul semua e, cara caranya, gitu, cara membuat. Kalau kita dulu mungkin berpikir susah gitu ya, tetapi e, kalau bapak dan ibu sekali lagi punya staff milenial ini bukan hal yang susah. Dan ini sangat mudah untuk dipelajari gitu. dan simple. Dengan hasil yang bisa Bapak dan Ibu gunakan sebagai media kampanye, kemudian saya lanjutkan ini untuk mural KPL, ha? Bapak dan Ibu semuanya. Ini awalnya dulu tantangannya, challenge-nya dari project manager kami. Eh, bagaimana ya dinding-dinding di kantor kita ini biar tidak kosong? Gitu ya. Awalnya kami berpikir, "Ya sudah, kita lakukan gambar aja di, di dinding." kami berpikir uh, akan memakan waktu yang panjang dan banyak, gitu ya. akhirnya kita uh, brainstorming dengan rekan-rekan yang ada di set, ya eh, sudah, kita pakai banner saja, gitu ya. akhirnya kami cetak banner dan uh, itu bisa digunakan, gitu. jadi dengan tembok-tembok kami yang ada di office itu terisi, yang bagian kosong besar itu bisa terisi dengan media-media kampanye. Salah satu yang kami tampilkan di sini adalah komitmen untuk mencegah insiden berulang, khususnya insiden lalu lintas ya. Kami tampilkan insiden yang ada di tambang seperti unit amblas, kemudian tabrak mundur. Kemudian, menabrak tanggul, insiden karena senggolan unit, insiden karena melangkai folder, insiden karena lantingan material, insiden karena unit rebah, dan lain sebagainya. Nah, gambar-gambar ini bisa kita buat dari Corel Draw atau dari PowerPoint, Bapak dan Ibu. Jadi, kalau di PowerPoint, khususnya yang PowerPoint tahun 2013 ke atas, itu sudah ada fitur di sana bisa untuk melakukan gambar-gambar dan bisa kita simpan sebagai gambar seperti yang ditampilan ini. Selanjutnya, video Bapak dan Ibu semuanya. Uh, kalau disatukan di semua set, saat ini saya yakin sudah ribuan video yang dibuat. Dan uh, kita bisa memakai platform gratis yang disediakan. Kalau kami di HPU sering memakai kain Master. Cain Master ini, kalau kita unduh yang dia uh, pro, itu tidak ada tanda airnya. Jadi tidak ada tulisan Ken Master di tulisan pojoknya dan lain sebagainya. Dan ini bisa digunakan dengan mudah Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi kalau uh, Bapak dan Ibu punya staff milenial serahkan kepada mereka insya Allah tidak satu minggu mereka sudah belum ada satu minggu mereka sudah bisa mahir uh, belajar dengan Ken Master ini. Dan video ini bisa dibuat dengan cepat uh, kita mau masukkan suara, kita mau buat background dan lain sebagainya bisa dibuat dengan cepat. Beberapa video yang sudah kami buat, gitu ya, itu ada, ada testimoni insiden, jadi pelaku insiden itu kami mintai testimoni. Bagaimana setelah kejadian tersebut, apa pelajaran yang bisa diambil, apa pesan keselamatannya sebagai pelaku insiden, dan lain sebagainya. Jadi saat ada insiden, minimal si pelaku itu bisa sharing kepada orang-orang yang lain, bagaimana kejadian kemarin, kemudian apa pelajaran yang bisa diambil kemudian pesannya dia sebagai pelaku insiden dan lain sebagainya. Kemudian bisa kita buat lagu-lagu milenial juga gitu ya. Nah, sebenarnya kami juga terinspirasi dari perusahaan-perusahaan lain itu ya. Saat kami e, nyalakan radio, radio FM gitu ya. ada perusahaan tambang yang dia membuat lagu-lagu keselamatan. Awalnya kami bingung bagaimana caranya gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa membuat lagu-lagu seperti itu dengan cara Bapak dan ibu klik di YouTube uh, instrumentalia lagu apa gitu ya. Nanti semisal uh, bapak dan ibu mau mencari uh, lagunya Peter Pan gitu ya, tapi liriknya mau dirubah menjadi lagu keselamatan itu bisa. Caranya tinggal diklik di YouTube instrumentalia lagu Peter Pan judulnya apa. Nanti yang muncul hanya akan musiknya saja. Nah suaranya nanti kita bisa isi dengan lagu-lagu keselamatan. Kemudian ada video induksi keselamatan dan video yang lainnya. Baik, kemudian ini platform-platform yang kami gunakan dan kami ceritakan tadi, Bapak dan Ibu. Ada PowerPoint yang kami gunakan dan bisa kita gunakan secara gratis. Ada Microsoft Excel. Kemudian ada Can Master untuk editor video. Ada Adobe Premiere Pro. Ini kalau semisal peralatan komputer mendukung, kita bisa membuat video dengan baik dengan Adobe Premiere, kemudian Adobe Photoshop dan Corel Draw ini kalau semisal kita mau finishing gambar-gambar kita, ya. Dan untuk YouTube channel kami saat ini ada dua YouTube, itu ada HSKD dan atas nama saya sendiri kemudian di Instagram ini ada HSA Kda hse damai p ini bisa Bapak dan Ibu lihat setiap hari ada share pesan-pesan keselamatan yang saya ceritakan tadi itu Kemudian untuk Google form yang tadi saya ceritakan Jadi kalau semisal kita membuat sap online ini kita tidak perlu mendownload aplikasinya bisa kita bisa kita temui melalui browser kita langsung, bisa Google Form Mozilla dan lain sebagainya, bisa opera. Gitu ya, e, tinggal kita klik alamatnya saja. Gitu ya. Kita klik alamatnya, nanti akan masuk di portalnya. Nah, nanti, e, jika berkenan, Bapak dan Ibu, Pak Rahmat, mohon izin. Kalau semisal kita mau belajar bareng, nanti bisa dibuat grup terpisah, Pak Rahmat. Nanti isinya bagaimana cara membuat video, bagaimana cara membuat animasi dan lain sebagainya. Nanti kita bisa sharing di situ. Karena saya yakin bukan hanya saya, ada yang punya hal yang bisa disaringkan di sana, gitu, Pak. Ah, betul, betul. Oke, okay. untuk penutup terakhir ini adalah, ya, ini adalah Bapak Ahmad Haris sebagai Presiden Direktur kami yang disampaikan beliau adalah apa yang kita kerjakan itu adalah bagian ibadah kita semua sebagai pemimpin yang ditugaskan untuk menjaga keberlangsungan dan karuniaan okay. di value for stakeholder we whenever forever. Baik hmm. bapak dan ibu itu dari saya dan ini saya tampilkan salah satu milenial campings kami yang ada di vessel gitu ya. Hmm. Jadi dengan pesan-pesan keselamatan yang seperti ini cukup bisa masuk di rekan-rekan operator kami gitu ya. karena yang bawa hd pun juga masih muda gitu ya bahkan mereka ada yang ada yang request, oh pak divisi saya ditulis ini dong gitu ya. Nah ini salah satunya saya bacakan ya. cukup hatimu aja yang ambyar keselamatanmu jangan. Hmm. Baik itu Pak Rahmat share sedikit dari kami apabila ada salah kata saya mau maaf sebesar-besarnya terima kasih Pak Rahmat ya. terima kasih Pak Lukman inspiring ya tentunya ini um, sesuatu yang sangat menarik sekali nih kalau seandainya bisa diterapkan di perusahaan dulu kebetulan cerita sedikit waktu saya di Freeport juga pernah sebagai uh, pernah di bagian publikasi ya Pakdui ya di bagian publikasi, nah tentunya publikasinya jauh berbeda dengan sekarang ya Pak Dwi ya. Gunting gunting beramati, gunting, gunting. Ya. <tell> tempel. Tempel tempel ya masih jual bahasa, bikin eksiden gram dan lain sebagainya semuanya serba manual. Tapi sekarang rupanya sudah kondisinya jauh berubah. <tell> Jadi malu nih. <tell> Oke okay, baik. Uh, sekiranya Bapak dan Ibu Serta rekan-rekan sekalian yang ingin Menanyakan langsung kepada Pak Lukman atau mungkin Tadi ingin membentuk grup discussion Tentang bagaimana Mengelola publikasi dan Bagaimana membuat amin animasi Dan lain sebagainya mungkin bisa langsung silakan rekan-rekan sekalian Atau Bapak-bapak dan Ibu yang Ingin menanyakan langsung kepada narasumber kami persilahkan. Ada dari Pak Saud ini, Pak Rahman oh, sudah okay, Pak di Saud. ya. Luar ya. biasa nih beliau nih. <laughs> Oke okay, ya Pak Saud nampaknya sudah uh, hadir di chatting, kami akan coba bacakan ya Pak Lukman. Oke okay, luar biasa nih Pak Ade, waduh ini tentunya uh, apa ide kreatif Pak Ade yang luar biasa yang bisa ditangkap oleh timnya nih ya. <laughs> Ini Pak Lukman Pak Rahmat karyanya saya ma kompor <laughs> kompon leduk. <laughs> Oke okay, dari Pak Saud ya menarik naluri para milenial Pak Lukman dan kawan-kawan membangun budaya ketiga dan sangat mencerahkan dalam mencegah terjadinya kecelakaan. Memang penggunaan infografis saat ini dipandang sebagai suatu sarana yang sangat efektif. Untuk mensosialisasikan sesuatu, baik itu regulasi ataupun perintah. Nah yang menjadi pertanyaan, seberapa efektif pola ini mampu menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan produktivitas perusahaan? Pernah ada kajian nggak Pak Pak Lukman ya? Nah kemudian yang kedua, seberapa besar keterlibatan karyawan dalam pola milenial campaign? Silakan Pak Lukman atau nanti juga... Pak Adik, kami persilakan seandainya ingin membackup uh, dari yang jawaban yang disampaikan Pak Lukman, tentunya uh, kami persilahkan juga. silakan Pak Lukman. Baik, terima kasih Pak Rahmat, Pak Saud, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, seberapa efektifkah pola ini mampu menurunkan angka kecelakaan? Uh, kami cerita, awalnya Millennial Campus ini dipublikasikan di salah satu set kami yang secara masif, itu salah satu set yang di Maluku, yang set OBI dan kami ada uh, HSE objective per project, Pak Saud, dan Bapak-Bapak semuanya. Uh, kami ada HSE index, ada 10 parameter, di sana ada indeks keselamatan, meliputi fatality, kemudian property damage ada serius injury frequency rate, ada minor injury, kemudian ada parameter -meter kesehatan seperti kunjungan klinik, angka hilang akibat sakit, kemudian ada parameter enviro gitu ya. Dan itu kalau semisal project itu memenuhi semuanya nilainya akan 1.0 gitu Pak Saud. Dan ini kemarin dicoba diterapkan di salah satu project dan sampai di akhir tahun alhamdulillah project tersebut mencapai angka satu poin pak saat untuk HSE index sendiri. Jadi semua program itu karena keterlibatan semua karyawan, keterlibatan semua elemen ada operator, ada mekanik, gitu ya. Semuanya ikut berpartisipasi dan semuanya sumbang sih ke, ke arah HSE index itu sendiri, gitu, sebagai lagging dan leading indikator kami. Kemudian, seberapa besar keterlibatan karyawan? Nah, ini karena yang tahun lalu sebagai pembelajaran di salah satu set kami di OBI, itu turut melibatkan operator dan mekanik dalam program ini uh, sangat efektif. gitu. Jadi, mereka sebagai sumbernya, mereka sebagai pelakunya, dan mereka juga yang menikmati hasilnya. Gitu. Uh, kalau diukur seberapa keterlibatan mereka, sebagian besar program ini yang menjalankan adalah mereka. gitu pesan keselamatan setiap hari mereka ingat apa yang mereka sampaikan setiap hari gitu kan dan ini dimasifkan di beberapa set yang lainnya seperti kalau di uh, tambang damai sendiri kami menyebutnya ramekan pak saud dan bapak ibu semuanya ramekan itu operator dan mekanik teladan jadi kami menjaring operator-operator dan mekanik-mekanik untuk turut serta dalam program ini dan alhamdulillah responnya positif gitu mereka bisa sebagai agen dalam milenial game ini dan memang rata-rata operator dan mekanik kami pun saat ini merupakan generasi milenial Kemudian untuk produktivitas perusahaan sendiri kalau kita lihat tentu kalau semisal tidak ada insiden itu akan berbanding lurus gitu ya Apa artinya kalau produksinya tercapai setiap hari tetapi, setiap hari juga ada notifikasi insiden dari set yang masuk. Nah ini alhamdulillah sudah terbukti di salah satu set kami dengan masifnya Millennial Campaign itu bisa menurunkan angka kecelakaan Pak Saud dan Bapak Ibu. Ini Pak Saud dan Bapak Ibu, semoga bisa menjawab kalau Pak Adi ada tambahan, monggo Pak yeah. Adi. Baik, terima kasih uh, Pak Saud uh, apa atas pertanyaannya. Uh, saya jawab, mudah-mudahan juga Pak Lukman nggak GR ya. Jadi tadi Pak Lukman menceritakan di salah satu proyek yang lain yang uh, apa yang sudah berhasil melakukan ini, dan alhamdulillah menjadi proyek The Best of the Best. Nah, sekarang ini sudah diimplementasikan di seluruh proyek. Di, di tempatnya proyek di mana Pak Lukman sekarang bekerja yaitu di HPU tambang dan ini. per Kalau kita ngukur ada ada dua, ini kalau berdasarkan yang gedeannya. Pertama dari legging leggingnya itu HSE Index tadi, yang parameter kecelakaan yang Pak Asal sampaikan. Per Agustus ini, kalau tadi proyek yang pertama itu nilainya perfix 100%, di tempat Pak Lukman ini sekarang sudah 90% capaiannya. Dan kita sudah hitung secara forecast bila ini terjaga dengan baik, eh, akhir tahun di tempatnya Palukan ini perfect bisa mencapai 100 ya untuk eh, HSE performernya. gitu kan. Nah yang kedua adalah dari sisi eh, apa eh, HSE eh, generative culture. Jadi di kami nanti diukur lagi dari leading indikatornya adalah dari safety eh, culture maturity assessment. Ya di sana banyak menanyakan juga hal, hal yang kaitannya dengan persepsi kaitan dengan keselamatan dan sebagainya. Apabila ini memang efektif, nah, nanti salah satunya akan mendongkrak juga kaitan dengan uh, climate ataupun culture di, di di tempat tersebut. Nah kami ini belum mengukur, tapi uh, optimis ya, optimis alumni-alumni Memang -alumni Mangdama ini membawa uh, apa? nilai-nilai ataupun budaya-budaya ketika mereka mutasi ke tempat yang lainnya ya jadi ini gudangnya apa ya kalau <laughs> Pak Lukman saya minta mutasi orangnya gitu kan karena itu untuk memang untuk mungkin uh, merubah uh, di tempat yang lainnya nah yang leading indicator ini adalah dari implementasi uh, sistem manajemen uh, Pancasila dan SMKP minerba jadi uh, saat ini per, per, per semester pertama di tempatnya Pak Lukman ini adalah uh, yang tertinggi ya, uh, apa, di, di, di level implementasinya uh, 84 persen uh, dan kami sedang challenge untuk uh, bisa mendapatkan bendera emas gitu kan bendera emas dari implementasinya jadi dua leading indicator itu satu satu, satu lagi ya tadi yang parameter kecelakaan yang, yang leadingnya adalah dari sistem implementasi sama culture di tempat Pak Lukman, makanya saya juga uh, apa memberanikan diri untuk beliau sharing karena uh, ada insight-insight proses di dalamnya yang kenapa kok di tempatnya beliau ini uh, bagus uh, mungkin ini bisa menjadi salah satu uh, referensi buat kita semua untuk uh, apa untuk mengelola keselamatan demikian mungkin pak ma, tambahannya ya mudah-mudahan tidak tidak gr dan tidak terbang hidungnya pak lukman yeah. eh, ya Oke, okay, so, baik. Terima kasih, Pak Ade. Ya, luar biasa. Jadi, eh, ternyata pengelolaan, pengelolaan publikasi ini tidak disentralisasi, ya Pak Ade. Ya, masing-masing site memiliki tim publikasi sendiri. Maaf ya, yeah, yeah. dan ini sudah jadi. Ini jadi eh, mm -hmm. apa ya, sejak kemarin pencapaian di 2019 yang proyek di Maluku Hal Merah itu bagus itu langsung dari Presiden Direktur untuk menstandarisasi uh, publikasi dan komunikasi ke level uh, pekerja yang notabene banyak di kaum milenial gitu ya Gen X sama Gen Z itu gitu kan hmm. eh sorry ya, Gen ya, Y sama Gen Z ya nah, Gen Y ya, ya. sama Gen Z maksudnya gen, gen, gen X transisi ya, ya. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Dia sudah Eks atau Jadi, tadi, jadi, ya? jadi mo, mohon maaf juga para kalau saya juga banyak narsis di Instagram sama di Facebook gitu kan. Karena ini ya, ya gitulah. Gitu kan. Saya meminta ke yang lain. Saya juga ikutan narsis gitu kan. Iya ya baru sebatas itu juga. Saya juga belajar. Uh, akhirnya saya juga ha harus belajar ya. Ayo, karena memang kita nggak punya tim khusus. Tapi bagaimana talenta talenta para milenial ini kita kita berdayakan. Saya juga belajar di IG itu ada dua IG yang saya ikuti melukis slide sama bengkel slide bengkel bengkel slide. Nah itu bagus uh, uh, dia sharing terus bagaimana membuat slide-slide yang menarik dan lain sebagainya gitu kan. Nah, saya ikuti terus itu gitu kan karena saya bisanya PowerPoint, setelah <laughs> <Kalau baru> <laughs> <sukur> Korea kor kor dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau mohon maaf juga ini kayak kemarah Mbak Parma, tolong bikinin flyer, karena saya juga masih belajar. Generasi X-Y ya, hampir mendekati X-Y antara itu ya Pak Ade ya, peralihan ya Pak Ade ya. Peralihan, peralihan. Tapi narsisnya sudah deh, narsisnya sudah ada. Narsisnya milenial. Tapi jadi ketularan awet muda kok Pak Pak Saud, kami undang silakan. kalau seandainya ada tanggapan lebih lanjut Pak Saud. Ya, terima kasih. <gir> Sangat mencerahkan dan saya sampai merasa wah, antes rupanya Pak Ade dapat WSO Award kemarin gitu. Kata memang benar-benar sangat surprise dan kalau boleh saran Pak Ade dan Pak Lukman dengan tidak mengurangi rasa hormat mungkin pesan-pesan yang bagus itu bisa dijadikan satu buku Pak dan kemudian kan sekarang lagi hobi banyak orang nulis membuat buku ya kan bisa jadi sharing yang tidak kehilangan jejak nanti itu ini saran saja ya, ya. terima kasih bapak terima kasih bapak atas masukannya terima Pak Saud sudah Sama -sama. hadir. Kita ketemu Sama. lagi ya, Pak ya. Ya, ya. Baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan uh, dari Pak Ali Mas Masruri. Mana Mas Ali? Ya. Oke, okay, Mas Lukman. Ini untuk dari adik kelasnya ya. Untuk penerapan safety milenial. Ya, bagaimana strategi ini bisa diterapkan untuk site yang kesulitan sinyal? nah ini pasti ya <memang> pasti banyak kendala di sini nih ya? kalau setahu saya dulu nggak ada sinyal tuh pak kalau kita cari sari sinyal mesti harus ke puncak gunung gitu nah sekarang berarti udah bagus ya di sana ya, ya <murna> ini buktinya bisa bisa zoom kan itu indikasi lah ya nggak usah dibenarkan <murna> kalau seandainya Lukman nggak bisa zoom ya berarti itu deh gimana pak Pak, Pak Ali, Pak, Pak Rahmat, terima kasih ya. jadi untuk Pak Ali sendiri kebetulan saya gabung sama beliau ini hampir lima tahun berjalan Pak Ali ya di MGM ya, tanpa sinyal Pak Rahmat oh ya, jadi jagankan zoom gitu ada ya <laughs> <laughs> <laughs> saya pernah ke MGM tuh <laughs> Pak Rahmat, tapi Pak sekarang Rahmat Pak Ali, Pak Lukman ini S3 ya, bukan reuni UNS ya <laughs> <laughs> Okay. Reuni-nya nanti di grup khusus Pak Lukman Kan tadi mau bikin grup kan Ini, bukan ini. <laughs> <laughs> ya, Jadi uh, Pak Ali ini Sebenarnya tantangan juga ya uh, Salah satu oh, Terputus sekarang nah, Terputus sekarang Satu tadi niputnya, Sekarang ya, itu Lanjut-lanjut ya, ya. Tadi terputus sebentar Jadi, jadi ke, Waduh lanjut pak internet connection not stable nah uh, kalau kalau pak Ade nyebutnya pak dan bapak bapak direksi kami sekarang di zaman saat ini itu bukan hanya sandang papan dan pangan tetapi juga yang terakhir sinyal pak jadi spss itu nah, ini uh, memang bermasalah pak kalau kita di set set yang tidak uh, ada sinyal tetapi dengan pola milenial kemensi yang sama gitu kan karena karyawannya pun saya yakin itu kalau malam dia juga akan mencari bagaimana ada sinyal karena kalau nggak ada sinyal biasanya si milenial milenial ini akan resign segera biasanya Berarti yang tertinggal di situ tinggal generasi X dan baby boomer saja absolut pak tetapi dengan dengan tidak dengan tidak menghilangkan esensinya, Pak Ali, ini juga ada beberapa set kami yang remote area, tetapi juga tetap bisa melaksanakan Millennial Campaign, walaupun tidak secara online. Tetapi dengan lebih ke engagement kepada karyawan, bagaimana mereka terlibat dalam pola kampanye safety yang kita lakukan. Seperti itu, Pak Ali. Ya, esensinya memang ada dua ya pertama adalah eh, bagaimana pola pendekatan kita kepada young workers ya dengan ke yang adult workers itu memang harus ada beda gitu ya nah yang kedua offline dan sama online ini adalah sebagai tool saja bagi mereka yang memiliki apa tuh kecukupan teknologi yang baik ini bisa dimanfaatkan karena sekarang era teknologi tapi bagi bagi banyak di antara di daerah-daerah yang belum belum dapat juga eh, apa tuh eh, kesempatan ataupun eh, apa ya, sinyal seperti ini gitu kan seberuntungnya kita yang ada sekarang itu. Nah, bukan berarti tidak bisa melakukan kampanye milenial gitu kan. Bisa secara offline, cuman pendekatannya itu yang dulu kelas, sekarang mungkin bisa sambil duduk jongkok atau gimana gitu kan sambil eh, membawa ini membawa pola-pola yang memang kita harus tahu sebetulnya kaum milenial itu kayak gimana karakternya gitu kan. Mereka kan bosanan, kemudian juga sukanya Allah gitu kan enggak formal-formalan gitu kan ya, informal dan lain sebagainya. Jadi substansinya ke sana Pak Pak Ali. Jadi bukan berarti tidak ada sinyal, tidak bisa kampanye ke milenial. Nah, kita substansinya adalah uh, approaching-nya itu yang kita harus mencari cara-cara sesuai dengan need dia ya audiens yang kita hadapi itu yaitu ya milenial lah. Seperti ini, gitu. Oke. Okay. Yeah. Demikian tambahannya. Oke, okay, Pak Ali, mau menambahkan, mau nanya lagi? Cukup. Cukup, Cukup. Ya? Oke, okay, makasih Pak Ali. Baik. Ya, selanjutnya ini dari Pak Dwi nih. Wah, ini Pak Dwi nih pakarnya publikasinya Freeport. Dulu saya ditunjuk di Freeport sebagai supervisor publikasi ya Pak Dwi ya. <laughs> Jadi sudah kenyang makan dunia publikasi. Tapi ya, terus terang Jauh berbeda dengan sekarang ya, <laughs> cuman tipe-tipenya dulu banyak ya Pak ya, jenis-jenis publikasi yang kita kelola. Oke ini dari Pak Dwi uh, menyampaikan, menanyakan nih Pak ya, angka topi untuk Pak Hanafi mewakili generasi milenial. ya Salut juga buat Pak Ade, yang tidak kalah pentingnya dari program ini adalah engagement dan empowerment seluruh lapisan karyawan. Sudah pasti membuat sense of belonging mereka terhadap setiap program KPLH sangat tinggi. Saya daftarkan salah satu generasi milenial untuk ikut grup belajar nanti. Oh ini Pak Dwi mau mengikut cetakan. Salah satu timnya Pak. Nggak ada pertanyaan Pak Dwi ya? Saya kira ada mungkin, pertanyaan tadi di akhir. Mungkin saya perlu nambahin sedikit Pak. Oke silakan Pak. Oke ini betul-betul Anu -betul, ya. Betul-betul. Saya pun, yang dari dulu itu, merasa terdepan di dalam publikasi. Dalam selama dua keterangan, teknologi apa saja dulu ya? Mulai dari dulu kan ada namanya yang diputar begini, <laughs> <laughs> mesin stenciler dan sebagainya. Kan mulai gitu <laughs> yeah. ya? Kemudian, gunting-gunting. 3 stiker dan sebagainya digunting-gunting tampil-tampil. dan. <laughs> <nampaknya> <laughs> Pak Rahmat. So. Ya. Ini adalah luar biasa. Ini ada dua hal saya setuju sekali dengan Pak Adi. Ini dua hal, ya. dari toolnya sendiri adalah memakai teknologi yang sangat tinggi dan menarik, menarik bagi generasinya gitu, bagi generasinya. Kita yang generasi absolut aja tertarik juga melihat itu gitu, apalagi mereka. Itu berbeda itu mungkin yang kedua. Yang pertama adalah ide tadi engagement dan empowerment tadi. Sehingga bagaimana kita melibatkan, melibatkan setiap Gen tadi tentu caranya beda-beda gitu. Kalau mereka senengannya megang gadget dan megang semua tool-tool yang zaman <guluh> milenial tadi kalau dilibatkan lewat situ tentu senang sekali. Dan semua program yang mereka terlibat dan diakui, ya hasilnya diakui dan dipakai. Itu sudah power yang luar biasa membuat mereka itu menjadi merasa memiliki dan bangga. Ini yang itu sebetulnya itu lebih tinggi daripada tulnya sendiri kalau menurut saya. Dan saya juga terinspirasi bahwa minimal saya ini jangan ngerem temtemerianal saya ini ikut ikut cara berpikir kuno saya gitu. Dan Pak Pak sudah memberi contoh, ya. Dicalleng aja, dalam seminggu aja. Dicalleng aja. Baik, Pak. Saya challenge betulan. Baik itu. Saya saya terima kasih. Nanti saya satu kalau ya. Terima kasih teman-teman satu juga teman-teman di perusahaan lain itu ada yang sudah memiliki radio apa broadcasting sendiri ya kayak KPC Pama dan lain sebagainya mungkin itu juga bisa dioptimalkan kemudian di Adaro ini milenialnya itu suka suka main band gitu kan jadi setiap acara ketiga ada lomba band dan lain sebagainya itu juga bisa di, dioptimalkan. Nah itu memang kita identifikasi apa ya, misalnya itu apa yang neednya si milenial di masing di tempat tempat kita itu, gitu kan. Uh, itu mungkin yang bisa kita mm -hmm. ini kita eksplor dan kita fasilitasi, gitu kan. Karena memang kayak gitu deh. Nah kalau kita sekarang kan yang di Jakarta para kan ya sedang mulai ya podcast, ya. ya, ya. <laughs> ya podcast belum tuh di di job set nah uh. baru, baru baru di cibog apa baru di bogor aja nih maunya nih <laughs> uh. <laughs> ya podcast yang uh. apa youtuber ya youtuber uh. ya, kan ya akhirnya kita memang sama-sama memaksa untuk belajar hal-hal uh, seperti ini dan tadi pandi juga mau mendaftarkan apa tuh staff milenialnya untuk ikut fgd ini saya juga mendaftarkan juga pak pandi <laughs> saya juga mau belajar juga Mau kalah, pokoknya. Kalau saya ikut takut Instrukturnya nggak sabar, mbak. Tahu diri lah. Ya, ya kita salut dengan generasi generasi uh, cucu kita ya. Pak Dwi, Pak Dwi muda lagi kalau begini nih. Pak Dwi muda lagi jadi Pak Dwi. Sudah lama enggak ketawa kayak gini di Pak Jadi rasanya ingin kembali muda ya Pak ya. Makanya kita hadir Pak Dwi coba suaranya enggak kamu tarik ke sama aja. jangan jadi merasa berdosa dengan barang. Oke baik. Terima kasih. Oke okay, Pak Dwi ya, yang sudah menyampaikan tanggapan ya. Oke, okay, tentunya yang tadi, grup tadi ditunggu nih. Ya, Pak Lukman. Iya, siapa? Rahmat. Nanti bisa diinisiasi, kemudian kita bisa belajar bareng di situ, Pak. Karena uh, memang kelebihan generasi milenial ini tidak tidak segan untuk berbagi gitu, Pak. Kalau dulu generasi X ini tidak dipungkiri. Iya. Kalau punya sesuatu ilmu itu, mintanya dipegang sendiri. Oh nanti kalau Pantai orang lain itu. bisa nanti rugi gitu kan? Nah kalau generasi oh. milenial ini, <laughs> kalau generasi milenial ini ya, punya punya sesuatu uh, kemampuan, punya pengetahuan itu nggak sungkan akan sungkan ya? Sungkan ya, nggak oh, yeah. akan sungkan untuk berbagi gitu Pak. Oh. Karena kalau Pak Rahmat lihat dan bapak-bapak ibu semua lihat di YouTube sekarang itu banyak cara-cara gratis yang dibagikan oleh kaum milenial, padahal kalau dipikir apa untungnya bagi mereka gitu, tetapi semakin banyak orang yang paham, semakin memudahkan program yang akan dijalankan seperti okay. itu sih, Rahmat ya. Ya, ya, betul sekali <laughs> oke, okay, baik uh, masih ada pertanyaan oh ya, ini dari Pak Wiwit uh, DC, kebetulan menanyakan, tapi Alhamdulillah nih Pak Ade sudah memberikan respon ya jadi tadi Pak Wiwit mungkin juga perlu saya sampaikan, menanyakan mengenai sosialisasi yang milenial ini Bisa menjangkau ke operator alat berat, apakah dipasang suatu monitor di kabin maka itu tidak mengganggu Nah ini Pak Kudip, Pak Adik udah menyampaikan ya bahwa kadarullah kami belum terpasang di kabin kamera Jadi masih menggunakan media medsos internal saja gitu Pak Wiwit ya Mungkin Pak Wiwit ada sesuatu yang mau disampaikan di sana? Pak Wibit dari Lamongan ini ya. Tulur pak Rahmat. Oke, ya Pak Wibit, ada sesuatu yang mau disampaikan lagi? Tadi udah jawaban tertulis dari Pak Ade udah cukup. Buat. ya Ya, Alhamdulillah. Jadi punya gambaran sedikit. Ya, cuma mengingat lagi tempo lima tahun kemarin yang masih berkutat di tambang. Cuma membayangkan lah, ya, membayangkan ini kalau media seperti ini dipakai di operator, fokusnya apa enggak terbelah ya? Itu aja sih. Ah, Oke. Okay. <laughs> <laughs> ya. Kalau kita ditambang, Pak Wiwit, mohon izin uh, sharing. Yang ya. seperti yang slide terakhir tadi, yang kami kami gunakan media kampanye. Hmm. Jadi, uh, tidak mengganggu dalam Kevin, tapi dia di Vessel hadir, gitu kan tulisan-tulisan hmm. yang dia itu merasa nyaman mengoperasikan unit itu. Gitu. Hmm. Tadi ya. yang di Vessel, Ah, ini, uh, mungkin saya tampilkan lagi kali ya mungkin tadi terlewat uh, ini Pak, seperti ini uh, salah satu bentuk milenial campaigns kami yang ada di alat, jadi tidak mengganggu di dalam cabin, tapi dia lebih pada orang lain yang baca gitu Pesan-pesan nah, yang seperti ini yang kami uh, lakukan untuk di lapangan sendiri. gitu. Kalau mungkin dulu uh, di vessel-nya tulisannya cuma komatsu atau caterpillar. Gitu, ya. Nih, mm -hmm. Kami coba buat pesan yang bisa terbaca oleh semua orang, bahkan bukan hanya si operator itu sendiri, tetapi si operator loader sendiri. Bisa kita muat, masukkan muatan-muatan uh, operasional di sini. Misal jarak aman 50 meter. Kalau itu tertempel di satu unit dan unit itu uh, hmm. masuk ke front satu jam itu dua kali minimal si operator itu membaca pesan yang sama dua kali satu jam. gitu. Hmm. Uh, itu Pak Wibit untuk share. Ya, ya. Pak Wibit. Ya. Jadi memang bukan berarti mereka di ini ya diperbolehkan membaca gadget, menggunakan gadget selama mengoperasikan unit bukan seperti itu ya, atau melihat sesuatu seperti bisa dilihat kamera di kabin, bukan? Ya, Pak. Ya, Pak Lukman. Ya, betul, betul ya. Pak Rahmat. Ya, betul, betul. Oke, okay, baik. baik. Terima kasih, Pak Lukman, Pak Wiwit. Ya, makasih sudah hadir dari Lamongan. Oke, okay. ada lagi yang disampaikan, Pak Wiwit? Ya, Pak Wiwit, ada baik. yang mau disampaikan lagi? Baik. Oke, okay, baik. Ya, makasih. Oke, okay, silakan. kalau seandainya ada yang ingin disampaikan dari yang lain, kami undang Bapak Ibu, peserta yang hadir di sini, silakan. Pak Eko kebetulan juga memonitor, selalu memonitor acara ini tentunya. Pak Tri, dari tadi masih silence? Oke, okay, masih ada sesuatu yang ingin disampaikan? Dari peserta ada yang mau menanyakan kembali? Oke, okay, kebetulan waktu kita oke okay, sudah uh, setengah empat ya, berarti dua jam lewat nih kita. Ternyata diskusi kita cukup menarik nih, jadi tidak terasa waktunya sudah berjalan sedemikian cepatnya <laughs> sehingga seharusnya tadinya kita harusnya selesai jam tiga, uh, sekarang sudah memasuki hampir jam empat. Oke okay, baik, saya rasa ini diskusi kita hari ini tentang uh, publikasi ataupun ya milenial campaign, uh, millennial safety campaign di jam, uh, untuk uh, di mining ya. Uh, selanjutnya kalau seandainya ada closing remark yang akan disampaikan dari narasumber Pak Lukman atau Pak Adi untuk memberikan uh, satu statement akhir sebelum presentasi ini, uh, sebelum acara ini kita akhiri. Kami persilahkan Pak Lukman dan Pak Adi. Pak aja. Nah, Oke, okay, baik. Pak silahkan. <laughs> baik, Pak Ade, Pak Rahmat, mohon izin. Untuk Bapak, Ibu semuanya, nanti apakah grup yang akan kita buat ini saya yang menginisiasi atau Pak Rahmat, monggo. Tetapi nanti okay. kalau misalnya saya yang menginisiasi, bisa nanti link grupnya kita share di APKPI, all of board aja kali ya. Yeah. Untuk grup okay. WhatsApp-nya ya. Ya, yeah, ya. Yeah. Benar nanti uh, akan kita berbagi sharing lah di situ karena saya yakin yang di APKPI sering buat video kayak Pak di kemudian yang sering buat slide kayak uh, putrinya Pak Eko gitu kan Mbak Astin itu saya yakin juga banyak hal yang bisa diserahkan di situ gitu. oke okay, baik Bapak sementara itu dari kami terima kasih ya yeah. Terima kasih Pak Lukman, terima kasih Pak Ade. terima kasih Pak Dwi, Pak Saud, Pak Almohono yang juga masih hadir di sini. Terima kasih Pak Eko, Pak Teddy, Pak Zaininda, Pak Tri, dan semuanya yang tidak kami sebutkan satu persatu atas kehadirannya di sini. Mudah-mudahan acara hari ini memberikan insight buat kita semua. Dan sekali lagi nanti tayangan ulang ini bisa dilihat langsung di official YouTube channel APKPI. Jadi sekali lagi mari kita ikuti atau kita subscribe official YouTube channel APKPI supaya semakin banyak yang subscribe dan juga jam tayangnya semakin naik dan mudah-mudahan APKPI bisa memberikan agent perubahan terhadap sesuatu yang lebih baik di dunia keselamatan pertambangan Indonesia. Oke, okay. saya rasa itu bapak-bapak sekalian yang perlu kami sampaikan hari ini. Mungkin ada lagi sebelum kita unmute semua. Kita, kami persilahkan. Kalau seandainya ada sesuatu yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Terima kasih, Pak Lukman, sudah hadir di sini. Terima kasih, ya, terima kasih. Ya, Pak Rahmat Padi, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Iya, terima kasih. Buat dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Gilot Taufik Bali Daya. warahmatullahi wabarakatuh. Kami amuyut semua ya, Pak ya. Silahkan kita bersilaturahmi di sini. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.